Hey, lagi ngapain sayang? Oh, oke, okay. baru bangun ya? Oke. Okay. Ya, yeah. oke, okay. aku kerja dulu ya. Oke. Okay. Dah. Ya? Iya Eh? Siapa dia? Uh, dia bukan siapa-siapa, nih. Kenapa kamu gak bales telepon aku kemarin? Aku cari kamu seharian Sudahlah nih kita bukan siapa-siapa lagi sekarang enggak. enggak, enggak, enggak, Jawab pertanyaanku, kemana kamu kemarin seharian? Aku cari kamu, kamu sama perempuan ini ya? Hei, jatah mulukmu Iya, dia sederhana sama aku, namanya kenapa? mau apa? diam! aku nggak ngomong sama kamu ya, Ben. Aku hari ini nggak mempermasalahkan kok yang Aku anggap nggak lihat apapun. Sudahlah. Ya, ya pulang yuk. Sudahlah. Ayo pulang, yuk. Ikut yuk pulang, ya. pulang ya, Ben ya, yang pulang. Enggak, ya. enggak, enggak, sudah nih, sudah nih. Sudah, Sudahlah nih. Kamu sudah lihat kan, aku lebih memilih dia daripada, daripada kamu. Kamu sudah masa lalu kunit. Aku oh, nggak mau, oh, mau sama kamu lagi. Pulanglah net, pulang lebakkan aku. Lebakkan aku. Yang kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Bunuh kau. Net. Ah! Ah! Net Jangan Net Jangan Net kerja aku gak lihat eh hey, tutup yuk tutup aja aku kerja dulu ya nanti aku temenin kamu ngobrol aku telepon cowokku dulu ya halo babe hey. hey iya masa ngajak ketemuan lo hah? iya iya nanti kita ketemu oke okay? kita ini kamu lagi hendapan cowokmu? iya dong kita tuh lagi ngebahas tentang sekolah dulu Kalau <laughs> kalo ada lucu banget tau gak sih? <laughs> ya ampun <laughs> eh kamu tunggu bentar ya aku makan laundry dulu mengganti baju. Car ya. apa ini? ini datang tuh udah mau nyampe, stres banget aku. Nih, ayo kita pergi sekarang. mau kemana? pergi ayo. Kau, <laughs> aku, kau gak sehat tau? Ayo kita ke dokter. Fancy kamu aneh deh. Nih, kamu tuh berhalusinasi, nih. Apa sih? Kamu tuh gak kerja selama setahun. Dan pacarmu tuh udah meninggal setahun yang lalu tahu Dibunuh orang lain. Sadar, sadar. Ya. Gak. gak mungkin gak mungkin gak mungkin gak mungkin gak mungkin gak Nier, ayo tinggak tinggak tinggak Nier. Ayo, Nier. gak gak gak gak gak